Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat datang ke video uh, kali ni Untuk uh, analisis bertopik SPM Matematik Tambahan Dan insyaAllah ini merupakan video yang saya rasa secara seriusnya Saya buat kali pertama, video yang pertama secara serius untuk buat video ni dan dalam video dalam video ini dan video akan datang saya akan uh, membincangkan dan menunjukkan cara-cara untuk menjawab soalan-soalan yang terpilih daripada soalan-soalan SPM yang tahun-tahun yang lalu dan saya tak akan uh, sentuh terlalu mendalam tentang konsep-konsep bagi setiap bab sebabnya yang pertama Uh, saya percaya benda-benda tersebut telah diajar oleh guru uh, para pelajar masing-masing di dalam kelas. Dan yang kedua, uh, mengetahui ataupun tahu konsep sahaja tak cukup. Dalam matematik dan matematik tambahan, tahu konsep sahaja tak cukup. Anda perlu tahu macam mana nak guna konsep tersebut ataupun macam mana nak guna hukum-hukum ataupun peraturan-peraturan ataupun formula yang telah kita pelajari. Bau di situ kita akan nampak adakah kita betul-betul faham ataupun adakah kita betul-betul menguasai sesuatu topik tersebut baik dan dalam video kali ini saya akan fokus kepada bab yang pertama dalam tiketan empat iaitu fungsi jadi kita ada satu soalan yang pertama kita ambil daripada soalan SPM tahun 2014 kertas yang pertama soalan yang pertama yang mana berbunyi begini Rajah 1 menunjukkan hubungan antara set A dan set B dalam bentuk rajah anak panah Jadi kita ada rajah 1 Dan kita ada unsur-unsur set A dan unsur-unsur set B Jadi kita ada dua soalan dalam soalan ini Yang pertama A wakilkan hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib Dan B nyatakan domain hubungan tersebut Dan soalan ini mempunyai markah 2 markah. Baik jadi para pelajar sekalian boleh post video ini Dan cuba untuk jawab soalan ini dengan sendiri uh, Dan kita akan bertemu lagi untuk lihat Bercara macam mana sebenarnya untuk menjawab soalan ini Baik Jadi kita, li kita lihat pada soalan A Wakilkan hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib Baik, jadi kalau kita lihat bentuk sekarang ni Bentuk aa, kita kata hubungan antara set A dan set B ni Agak unik Dan tak pernah ditunjukkan dalam Setahu saya lah, dalam buku, teks Ataupun sebenarnya Tapi masih valid, masih valid Baik, masih valid Jadi kita dapat lihat dalam set A Kita lihat, kita, kita, ada, kita ada Kita ada negatif 2 Kita ada 1 dan kita ada 2 dan untuk set B, kita ada dua unsur iaitu satu dan empat sahaja. Satu dan empat sahaja. Jadi, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat daripada set A, dua negatif dua dihubungkan, dipetakan kepada empat. Baik, kemudian satu dihubungkan kepada satu dalam set B. Dan 2 daripada set A dihubungkan kepada 4 juga Baik, jadi kita dapat lihat bentuk dia sebenarnya macam ni Nah ini yang bentuk yang kita familiar dalam kelas Dalam dalam yang kita pelajari Baik, jadi untuk wakilkan hubungan ini dalam bentuk pasangan tertib Kita boleh tulis sebegini Baik, A Curly bracket Pasangan tertib oleh kerana pasangan Oleh kerana pasangan kita akan tulis macam ni Bentuk macam ni Baik Mula-mula sekali negatif 2 di, hu, Dihubungkan ataupun dipertekan kepada 4 Kemudian 1 dipertekan kepada 1 Dan 2 Dipertekan kepada 4 Baik, jadi inilah bentuk pasangan tertib pasangan tertib ataupun ordered pair, ordered pair. Baik. oleh kerana dia pair? Ha dia, dia okey sebab pair ni maksudnya kalau kita even sebenarnya benda ni kita akan banyak banyak digunakan dalam uh, geometri nanti dalam bab yang akan datang. Biasanya uh, dalam bentuk dalam bentuk ordered pair ataupun pasangan tertib ni kita ada A dan kita ada B. Okey. Dan A adalah okey, ah uh, sini saya boleh guna Warna lain okay. Kita ada A Dan ada B Ini paling asas dahulu ha, Satu Maknanya kita kita faham dari bentuk macam ni Kita akan faham bahawa sebenarnya A dipertakan Kepada B Di mana sekarang ni kita ada A A kita adalah objek Oop oh, tak nampak A kita adalah objek Dan b kita adalah image. B kita adalah image sebenarnya. Baik. Jadi inilah bentuk kita wakil. Macam mana kita represent one relation a relation by using ordered pairs. By, by using ordered pairs. Macam mana kita nak wakilkan satu-satu hubungan dengan menggunakan pasangan tertib. Okey. Ini untuk satu unsur dipetikkan kepada satu unsur. Baik. Tapi kalau kita ada contoh, kita ada Okey kita ada tiga pemetaan sebab so, kita daripada objek kita, daripada domain kita ada tiga unsur yang dipetakan. Okey kita ada tiga unsur bukan kita tengok pada B maka kita tengok pada B kita tengok pada A kita kita tengok pada domain. Okey berapa banyak yang dipetakan ataupun image, berapa berapa banyak objek yang dipetakan. Sebab objek adalah unsur daripada domain yang dipetakan kepada kepada imej. Okey. Jadi, kita lihat sini ada tiga. Jadi, oh, jadi sudah semestinya kita akan tulis sebegini. Kita akan senaraikan tiga pasangan. Kita kita, kita kita senaraikan tiga pasangan. Nah, selesai saja kita kita senaraikan, kita harus letakkan semuanya dalam curly bracket. Baik, curly bracket. Baik, jadi ini benda yang penting dalam kita nak tulis sesuatu hubungan menggunakan pasangan tertib. Yang pertama, kita ada bentuk objek dipetakan dipetakan eh dipetakan kepada imej dan kedua kita senaraikan semua objek yang dipetakan dalam dalam kurungan kurli bracket. Baik. Itu untuk A. Untuk B, nyatakan domain hubungan tersebut. Nyatakan domain hubungan tersebut. Jadi, cara kita menulis jawapan ni adalah B Domain Sorry Sama dengan A Ataupun Ataupun Dalam bentuk set Iaitu kita senaikan semua unsur dalam A Semua unsur dalam A Sebab kita Kita bercakap sekarang tentang domain Ha, kita bercakap seterang tentang domain Jadi, jadi termasuk unsur yang tak dipertekan pun pun termasuk domain Baik Jadi kita, kita boleh tulis A Dan lebih baik sebenarnya kita, kita senaraikan semua dalam unsur A ni Kita ada negatif 2 Kita ada 1 Dan kita ada 2 Tutup curly bracket Dah selesai Simple saja 2 markah Simple tak perlu fikir banyak okay, Sebab kalau, kalau biasanya kalau soalan 2 markah dia tak akan suruh kita fikir lebih-lebih jadi biasa soalan macam ni lah wakilkan, nyatakan dia tak suruh kita cari calculate kalk ke kira ke apa semua kan ok baik jadi ini untuk soalan yang pertama baik kita ada soalan yang kedua soalan yang diambil daripada SPM tahun 2012 kertas yang pertama soalan yang ketiga ok kita ada soalan yang berikut Diberi fx dipetakan kepada x tambah 5. Cari a, f3, b, nilai k dengan keadaan 2, 2 f sonsang k sama dengan f3. Okey. Jadi kalau kita lihat sekarang ni kita ada soalan 1. Okey. Ni masih berkaitan dengan fungsi. Soalan a berkaitan dengan fungsi. Okey. Berkaitan dengan fungsi. Okey, soalan B kita uh, ada sentuh sikit tentang fungsi song sang. Fungsi song sang. Baik, jadi pada pelajar sekalian boleh post video ini dan cuba jawab soalan ini uh, dahulu. Dan kita akan bertemu lagi untuk lihat uh, jalan penisayannya. Baik, kembali kita. Baik, jadi sekarang kita ada dua soalan. Ha, soalan yang pertama kita dikehendaki untuk mencari nilai nilai fungsi apabila X bersamaan dengan 3. Jadi, untuk A, untuk soalan A, straightforward, kita cuma, ok, sebab soalan ni maksudnya F3 ni maksudnya kita kena cari nilai F apabila X bersamaan dengan 3. Apabila X Bersamaan dengan 3. Jadi kita kena cari F. Fx ni apa? Apa nilai dia? Ni? Okey. Jadi oleh kerana X bersamaan dengan 3. Jadi kita gantikan nilai. Gantikan X dengan 3. Jadi kita tukar X. 3. Tambah 5. Bersamaan dengan 8. Dan Itu soalan yang pertama. Soalan yang pertama biasanya kalau soalan... 3 markah ada dua sub soalan. Soalan A ni biasanya 1 markah saja Sebab kita hanya perlu gantikan nilai X dengan 3. Tak banyak kerja. Ok. Tapi B ah, dia banyak kerja sikit. Ok. Pertama sekali benda yang kita kena cari adalah. nilai uh, Benda yang kita kena cari adalah fungsi song bagi F dahulu. Cari fungsi song sang dahulu. Cari F. F, ke, F kuasa negatif 1. Dan yang kedua kita kena cari F. 3. Tapi F3 kita dah ada jawapan dah tadi. A. Dan kita ada kita dah ada jawapan A iaitu 8. Okey. Jadi sekarang ni kerja kita sekarang kena cari satu je. Ah uh, fungsi songsang bagi F. Jadi untuk cari fungsi songsang Okey. Untuk B ni dia tak dia tak straight forward tapi dia, dia tak susah mana tapi still step dia katakan Y sama dengan Fx Ok, katakan sama dengan So, jadi kita ada sekarang Instead of Membanding kita tulis Fx sama dengan X tambah 5 Kita ada Y Sama dengan X Tambah 5 Baik, daripada sini Apa yang kita perlu buat sekarang ialah Apa yang kita perlu buat ialah Ungkapkan X dalam sebutan Y dalam sebutan Y dan Alhamdulillah kita punya fungsi tak adalah tak adalah se serumit mana kita cuma ada fungsi linear saja X tambah 5 jadi kita boleh ungkapkan X dalam sebutan Y dengan cara yang mudah tak perlu tak perlu orang kata apa banyak step jadi, kita cuma hanya perlu alihkan 5 ni. Sorry. Kita cuma perlu bawa 5 ni pergi ke kiri. Jadi, kita ada X sama dengan Y tolak 5. Okey. Tak boleh berhenti sini. Tak dapat lagi. Okey. Sebab kita perlu tukarkan X dan Y ni. Jadi, kita tukar X dengan F kuasa negatif 1X sama dengan. Okey, Y ni pula kita tukar dengan X. X tolak 5. Okey, jadi sekarang kita baru boleh kita jawab soalan ini. Okey, jadi kita tulis semula soalan ini dalam bentuk Okey, sekarang 2 f negatif -1 k sama dengan f3. Okey, dalam kertas dalam peperiksaan kalau kalau seandainya uh, masih ada kita kalau daripada kita pandang daripada atas ke bawah tak ada ruang kosong tapi tepi banyak lagi ha, tepi banyak lagi jadi kita boleh tulis macam ni kita tulis kita buat arrow kita lukiskan anak panah sorry untuk kita nak bagi tahu kepada pemiksa kertas kita bahawa soalan tak bagi saya punya jawapan tak bagi sambung kat sebelah hang ha, tu ha. baik jadi sekarang kita ada Uh, keadaan sebegini jadi kita kita gantikan sahaja uh, kedua-dua fungsi ni dengan apa yang kita dah dapat baik jadi kita ada F1K ok sekarang ni kita cuma tukar K, X dengan K saja. sahaja okay, cuma j, jadi kita ada dua darab ok X tukar dengan K tolak 5 sama dengan 8 ok jadi untuk Sisi kiri perkesan-persamaan ini, kita perlu kembangkan uh, uh, kurungan tersebut. Jadi, kita ada 2K tolak 2 darab negatif 5 jadi negatif 10. Jadi, kita ada 2K tolak 10 bersamaan dengan 8. Jadi, kita dapat 2K bersamaan dengan 18 sebab 10, negatif 10 kita buat ke belah kanan jadi tambah eh, silap, positif 8. Jadi, 8 tambah 10 ialah 18. Jadi 2K bersamaan dengan 18 dan K adalah 18 bahagi 2 iaitu 9 Dah, kita dah dapat jawapan Ok Jadi itu untuk soalan yang kedua Soalan ini pun tak tak adalah orang kata apa susah 3 makah Ok, 3 makah cuma bahagian B ni banyak kerja sikit lah, banyak kerja sikit Haa, tak banyak tapi banyak kerja sikit Ok jadi kalau kita tak familiar dengan soalan macam ni, nasihat saya banyakkan latihan jawab soalan alat eh, banyakkan latihan men, banyakkan menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan yang <tuh> ni. Contohlah kalau pelajar-pelajar sekalian tak mahir un, mahi untuk cari fungsi songsang, banyakkan latihan untuk uh, banyakkan latihan berkena, berkenaan dengan fungsi songsang. Betul utamanya bagaimana nak cari fungsi songsang. Banyakkan latihan. Sebab dengan kita banyakkan latihan, kita, kita, yang pertama kita akan jadi familiar, jadi lebih Orang kata apa, kita dah dah biasa macam nak, buat macam mana. nak buat macam mana Sebab benda ni berguna dalam exam nanti, ha, kita tak perlu ha, kelam kabut gelabah macam ayam semua kan, tak perlu ha, okay. Baik, dan kita ada soalan yang terakhir untuk video kali ini. Soalan yang di, diambil daripada SPM tahun 2015 Kertas yang pertama lagi Soalan yang kedua Baik, soalan 3 markah Tapi tak banyak sub soalan satu je okay, baik. Jadi kita ada soalan yang berbunyi Diberi fungsi fx sama dengan 3x dan gx sama dengan h-kx Dengan keadaan h dan k ialah pemalar jadi ungkapkan h dalam sebutan k dengan keadaan gf1 bersamaan dengan 4. gf1 bersamaan dengan 4. Baik. Okey. Para pelajar sekalian boleh post video ni dahulu dan cuba untuk jawab soalan ni uh, dengan sendiri dan kita akan kembali selepas ini. Kembali kita, jadi kita ada, kalau kita lihat balik soalan, kita ada dua fungsi, fx, okay. jadi sebenarnya tak salah untuk kita tulis balik fungsi ni. Kita ada fx sama dengan 3x dan kita ada gx sama dengan h tolak kx. Okey, kalau kita lihat dua ni pun tak ada kaitan. Dia, sebab dia, dua-dua ni adalah fungsi yang berbeza. Dua-dua ni fungsi yang berbeza. Jadi, macam mana kita nak ungkapkan H dalam sebutan K? Ha, sebab, problem kita sekarang, masalahnya sekarang, masalah kita ni sekarang ialah, Fx dengan Gx tak ada kaitan sama sekali. Dua-duanya adalah fungsi yang berbeza. Okey. Tapi, sekarang ni, kalau kita nak ungkapkan H dalam sebutan K, kita mesti... Maksudnya, dua-dua fungsi ni, kalau dia berbeza sama sekali, mesti ada satu keadaan yang menghubungkan kedua-duanya. Baru kita boleh ungkapkan H dalam sebutan K. Jadi, kalau kita lihat balik dalam soalan ni, kita ada GF1 bersamaan dengan 4. Okey. <laughs> Okey, yang ni kerja pun banyak sikit sebab yang pertama, sebelum kita boleh ungkapkan H dalam sebutan K, kita kena kena kena tahu dahulu. Haa, fungsi gubahan. GF. Kena cari dahulu. Kena cari dahulu. Okey, tapi tak apa. Ada shortcut dia. Ha, boleh. Boleh je. Okey. Jadi sekarang ni, kita gunakan keadaan yang diberikan GF1 bersamaan dengan 4. GF1 bersamaan dengan 4. Okey. Jadi kita tulis semula. Okey, GF1. Eh, sorry. GF1 bersamaan dengan 4. Okey. Persamaan, ok, sisi kiri persamaan ni kita boleh tulis semula sebagai G kurungan F kurungan X Kurungan X okay, sama bersamaan dengan 4 Eh, silap bukan bersamaan X, bersamaan dengan 1 Ok, jadi kita nampak sekarang ni G adalah fungsi bagi F Yang mana F juga adalah fungsi bagi X ataupun bagi 1. Okey. Jadi, okey, ada dua cara tapi saya nak tunjuk shortcut, saya nak tunjuk shortcut. Okey. Cari siap-siap F1 ni. Okey, maknanya kita gantikan nilai x Gantikan x dengan 1. Gantikan x dengan nilai 1. Okey. Jadi, sekarang ni kita tulis g Okey, silap tulis. g 3. Okey, kita ada x. Tapi kita, saya saya jadi gantikan x dengan 1 kan sebab kita ada f1 fungsi f okey 3 darab 1 bersamaan dengan 4 dan 3 darab 1 masih lagi 3 jadi sekarang ni daripada gf1 kita telah tukar ungkapan tersebut menjadi g3 yang mana sekarang ni 3 ni adalah x untuk g nilai x bagi g okey di sini pula kita gantikan nilai kita gantikan x dengan 3 dengan dengan nilai 3. Jadi mana-mana x yang ada dalam fungsi ni kita tukarkan x tersebut dengan nilai 3. Okey. Jadi kita ada cuma satu je kat sini. Okey. So kita ada h k darab 3. h tolak k darab 3. Ha, 3. Okey, kita boleh tulis semula sebagai 3k sama dengan 4. Sebab sebenarnya biasanya orang biasanya dalam matematik kita akan tulis koefisien ataupun pekali di hadapan anon di hadapan anu di hadapan anon yang kita tak tahu nilai dia apa. Jadi biasakan tulis a uh, koefisien ataupun pekali yang kita dah tahu nilai letak di hadapan. Ha baru kita letak di hadapan kita letak di hadapan huruf macam tu. Okey. Jadi sekarang ni kita ada h 3 h 3k bersama dengan 4. Okay, sekarang ni baru kita boleh jawab soalan kita. soalan kita. Ungkapkan H dalam sebutan K. Maknanya, kita nak akhir jawapan kita H sama dengan ada K dekat bahagian kanan persamaan kita. Okay, jadi kita lihat balik kita punya ungkapan. H tolak 3K bersamaan dengan 4. Jadi kita ada H dan K di bahagian kiri. Di bahagian kiri persamaan. Okay, Maslamat kita. Kita nak hanya H H sahaja di sebelah kiri apa yang kita perlu buat kita nak H saja, kita tak nak benda lain, tak nak benda lain sebab kita sekarang kita nak ungkapkan H dalam sebutan K jadi bentuk dia, H mesti berseorangan di sebelah kiri, apa yang kita boleh buat adalah, kita alihkan negatif 3K ke sebelah kanan ok, bila kita alihkan daripada kiri ke kanan bila kita bawa ke sebelah kanan, ia takkan menjadi negatif 3 lagi, tak, sebab so, kita tukar dia punya simbol sign, positif, negatif Okey. sekarang ni kita ada negatif, bawa ke sebelah kanan akan jadi positif, jadi kita ada 4 tambah 3K selesai kita telah jawab kita dah dapat apa yang soalan nak ungkapkan H dalam sebutan K inilah jawapan dia Okey. baik Baik, jadi oleh kerana soalan ni Banyak, okey, oleh kerana soalan ni Bermain dengan uh, Subtopik Fungsi gubahan Fungsi Gubahan Ataupun dalam bahasa Inggeris dia Composite Composite function Haa Soalan ni banyak main dengan Composite function jadi kalau pada pelajar tak mahir, tak tak orang kata tak biasa lagi dengan topik ni, nasihat saya macam biasalah sama juga. Banyakkan latihan. Berkenaan fungsi perubahan, terutamanya macam mana kita nak bentukkan fungsi perubahan. macam mana nak bentuk, bentuk terutamanya paling asas sekali bentuk macam mana nak bentuk fungsi perubahan. macam mana bagi bagaimana membentuk fungsi gubahan. Nah, ini paling penting. Kalau kalau kita tak boleh nak bentuk fungsi gubahan, soalan macam ni kita tak nak jawab sebenarnya. Soalan macam ni kita tak diajak. Kalau kita tak tahu macam mana nak bentuk fungsi gubahan, hah tentu. Okay baik. Okay, jadi itu sahaja untuk video kali video kita kali ini. InsyaAllah dalam video akan datang uh, masih lagi fokus kita fokus pada bab yang pertama iaitu fungsi. Baik jadi kalau para pelajar sekalian ada pertanyaan ada yang masih tak jelas lagi, boleh lontarkan persoalan tersebut di ruangan komen Ok baik InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam video yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh